oke Aduh Aduh baru juga mau peting anjing kejepit tembok Cuk baru juga mau oke ulangi-ulangi ulangi, oke jadi eh oke jadi kok malah oke jadi sih <tuh> oke kembali lagi bersama Arul Mata vlog akhirnya nge -vlog lagi jadi hari ini kita lagi di Malang Kok kita sih seharusnya sama saya Saya maksudnya Jadi hari ini saya lagi di Malang Jalan-jalan Kejajanin -jalan, motor Jadi Mau ke Daerah apa tadi ya Nyari kaliper depan Nyari kaliper maksudnya Pengen ganti kaliper Pakai RCB Yang warna biru soalnya naksir sama warna birunya, sebenarnya pengen KTC sih, pengennya KTC, cuma karena KTC nggak ada warna biru, jadi ya udah pakai RCB aja daripada ngeripen-ripen lagi sih. kalau model sih kalau model sebenarnya bagusan KTC sih, kalau untuk kaliper, cuma sayang nggak ada warna biru, karena nyarinya warna biru biar masuk aja. Jadi ya udah, akhirnya ngambil RCB aja, yang warna biru Dan ini mau ngecek di toko apa ya nama ikhwan Nama tokonya tuh Bagong Gerets, Bagong Garagi Mau ngecek di sana ada nggak? Terus, semuanya lihat dulu sih harganya Cocok nggak harganya? Kalau cocok ya angkut, kalau enggak ya nanti aja ini udah lama nggak ngonten udah lumayan lama ya nggak ngevlog ya maklum motornya baru jadi soalnya sama ini mau ganti dekal lagi sih nanti mau ganti dekal terus ganti piringan depan pakai yang expedition yang floating jadi nanti beli kalipernya dulu masangnya nanti nunggu apa piringan depannya panas biasanya tuh kalau ke Malang pasti apa ya disambut sama hujan tapi sekarang disambut sama cuaca yang cerah ah, bukan cerah sih sebenarnya panas lebih tepatnya soalnya kalau ke Malang tuh saya pasti pasti kehujanan nggak mungkin nggak nggak tahu ada masalah apa Malang sama saya setiap kesini pasti kehujanan terus udah rapi-rapi ya kan baju basah karena kehujanan, ah. kali ini jalannya nggak pakai maps, soalnya agak-agak hafal sih, agak hafal sedikit jalannya kalau di Malang. Tapi yang deket-deket dan kebetulan tokonya juga deket di bawah, jadi ya nggak perlu pakai maps, karena biasanya itu pakai maps saya ini manusia Maps masalahnya kemana-mana enggak hafal jalan Maps cuma suka kadang suka emosi juga sih sama Google Maps bukan sekali dua kali tapi emang udah sering di apa ya dikasih ke jalan buntu gitu udah tahu jalannya tuh nggak bisa dilewatin tapi rutenya dikasih. Karena emang disitu pilihannya motor. Jadi ya mungkin sama Google Maps-nya dipilihin jalur-jalur tikus kan karena karena kita apa? milih kategorinya motor bukan mobil. Jadi makanya sama Google Maps-nya dipilihin yang jalur tikus. Eh ternyata dia belok kanan. Eh ternyata jalur tikusnya itu ada yang buntu alias udah di apa ya? Udah ditutup jalannya jadi enggak bisa lewat lagi soalnya kalau pakai Maps terus kita pakai motor nih terus settingnya itu kategorinya tuh apa ya kategori kendaraannya pilihannya apa pilihnya mobil itu nanti pasti diarahin tuh kalau ada tol pasti diarahin ke jalan tol Jok soalnya pernah sekali tuh di Bandung waktu mau COD kan gak hafal jalan pakai Google Maps settingannya lupa diganti lupa diganti ke motor maksudnya kan masih tetap settingan mobil eh pas udah di lampu merah perempatan lah disuruh belok kanan sama Google Maps nya dari situ perasaan udah mulai enak kok disuruh belok kanan terus apa kelihatannya kayak nggak ada apa ya kayak nggak ada motor yang lewat situ kan ternyata bener untung pas apa masih agak jauh baru nyadar, kelihatan pintu tol tulisannya Akhirnya apa, muter balik cu Emang, ya sebenarnya bukan salah Google Maps sih, salah saya emang Lupa diganti settingannya ZX25 Iya, ZX25 saya masih kenal pot standar, belum ganti Suaranya merdu nih motor lebih merdu dari apa ya motor 4 silinder yang 1000 cc kalau yang 4 silinder 1000 cc itu suaranya kayak lebih ke apa ya lebih ke ah, pokoknya gitulah kalau yang ZX25 ini dia lebih halus di maps belok kanan belok kanannya yang mana yang ini bukan sih Universitas Islam Malang patokannya mah. jadi nanti ada uin terus belok kanan. Masa ya masuk gang kecil itu Oh bener kayaknya Belok kanan yang ini Ntar berhenti dulu lihat maps Daripada udah jauh-jauh Ntar salah lagi Oh bener Jadi ini lurus Belok kanan Kanan kanan kanan kanan, kanan, kanan. lurus Oke okay. Dari sini tinggal lurus Lurus lurus terus Jangan lihat ke belakang pokoknya Jangan lihat masa lalu, intinya, Yang lalu biarlah berlalu. Ini nih, komplek mahasiswa nih. Banyak mahasiswa tuh dari mahasiswa UIN, Unisma UIN, masih lurus, kayaknya di Maps tadi. mbak-mbak-mbak makannya apa sih kok bisa manis kayak gitu mau dong resepnya apa tiap hari nyemilin gula satu toples makanya bisa manis kayak gitu yang ada diabetes itu mah bukan manis tadi dia kasih sen kanan tapi kok nggak belok Ini tuh enak digeber-geber, ya? apa di sini? Gak ada tulisannya "bagong Garage. Mana ya? Bagong, bagong, bagong, bagong Garage. Mana bagong Garage? Kok nggak kelihatan? Apa udah kelewat? Tapi di maps mah belum kelewat. Bagong tuh artinya kalau bahasa Sunda tuh nggak tau apa ya monyet atau apa enggak tahu. Bagong. Taunya mah Bagong doang. Oh itu. Goib. Egoib eh, lagi apa? Bagong geret goib. <tuh> Ih cuak. Kaget goblok. Bukan kaget apanya? Kaget apa ya? Anginnya gitu. Gak tahu ada enggak ya. Kalibrasi. Moga aja ada. Kalau enggak ada mah Mas, kaliper RCB ada. Kaliper RCB. Oh, kosong aku mas ke RCB. Kol deras dimana lagi ya? Kol sini ini mana lagi? Kurang ktc kurang ada juga. ktc Cengk ada juga. KTP Cengk ada juga. KTP Cengk oh juga. KTP coba ada juga. Prima Prima ada juga. KTP Cengk ada juga. KTP Prima Motor. Prima motor. lumayan ya. Kalau selain di Prima yang variasi-variasi gini. banyak oh banyak bengkel situ. Oh deket ya dari sini. Kasih ya Mas. Ya mas. Ternyata nggak ada kaliper seri di tapi lihat di Instagram ah tadi ngetokersibi katanya nggak ngetok. Kita cek tempat lain. Sebenarnya mau beli online cuma pengen ngepasin dulu bracketnya. Soalnya kayaknya mah harus bikin bracket baru. Tapi mau dipasin dulu sama saya melihat Skupi putih. Skupi putih terpantau saudara-saudara. Dia bersama rombongan. Wow, mau kemana Mbak? Mau jalan-jalan. <laughs> Jadi mau apa? Mau ngepasin dulu sama bracket yang ini. Ya apa? Posisi jarak jarak lubang bautnya jauh nggak? Kalau jauh, ya berarti harus bikin baru. Kalau nggak jauh, ya paling ngakalin. Soalnya mau bikin baru tapi. Bengkel yang biasa bikin tuh apa ya? Lagi banyak kerjaannya. Jadi sibuk. Gitu. Jadi ya gini, kalau pakai mesteh suka dipegang kayak gini. Soalnya mau beli bracket holdernya tuh suka lupa gitu. Ya maklum manusia mungkin saya terlalu banyak apa ya. Kalau kata orang Jawa mah terlalu banyak makan buntut ayam jadi jadinya apa lupa gitu, suka lupa. Nanti pas giliran mau dipakai baru ingat. Tapi pas enggak lagi dipakai teh mau beli lupa. Itu ada bengkel variasi besar sih. Coba kita cek di situ kali aja ada kan Dia ngeliatin dong, ah, dia ngeliatin aku. Akunya jadi gimana gitu, jadi terharu. Ah. dia lihat ini orang motornya ganteng, tapi motornya doang sih. Orangnya emang enggak, dia emang kenyataannya gitu sih. Dia mau ke, mau gimana lagi. Ah, kayak gini mah cuci mata aja tuh ngeliat shock shock breaker kayak gini tuh pengen langsung pengen kayak gimana pengen jajanin motor Jupiter di rumah tapi jauh ini yang depan belakang depan depan mas ya yang dua piston gak ada yang dua piston nya itu jauh iya <laughs> Di sapi, Masih, Masih sapi itu sapi toko satunya situ ada. bukan bukan orang sini saya oh. bukan orang sini nggak oh. tahu ini, gak tahu. <laughs> Coba, ini berapa itu 675. jauh eh, <laughs> kalau yang belakang mah jelas harus rubah total sih harus rubah total bracketnya 675 Cuma warna kuning ya Biru Nama tokonya apa sih? TK Motor TK sekarang kita cek di sini yang tadi mah enggak ada enggak ada warna biru maksudnya punya kali perersi Nggak enggak punya prima motor yang mana sih Oh ya tengah Makasih ya Mas ini yang gede Oh iya ini mah moge semua di sini Kita lihat-lihat dulu lah. Scarlett. Ini apa ya? Enggak ada ini mah aksesoris, ini mah aksesoris moge semua. Kamu salah tempat. Di sini bukan trail Kok kayak susah nyari RCB di sini tuh? Gak ada. Danya KTC. KTC yang model monoblock, model monoblock gede, segede gaban, co mau ditaruh di velg depannya tuh, mentok sama jari-jari anjir, nggak akan muat kalau pakai yang monoblock. Nanti dia mentoknya di sini, nggak bisa masuk, terus apa jarak ke jari-jarinya, nanti mepet. Oke, pakai yang model biasa, bukan yang monoblock, tapi nggak dapet LCD adanya KTC KTC nggak ada warna biru, masa harus lipen lagi, harus di anodize biru. Sebenarnya cakep sih yang model monoblock tadi itu, cuma kayaknya nggak bakal muat kalau di velg depannya ini, harus velg yang lebih lebar lagi biar Gak mentok gitu mentok kalau nggak ada berarti emang kamu nggak cocok pakai kaliper variasi pakai kaliper standar ya Enggak dapet terpaksa beli online ini mah udah lah nggak usah pakai kaliper ya pakai kaliper standar aja man di sebelah juga nggak ada itu magban Tuh kalau yang monoblock kayak gini tuh Ini tuh pistonnya kiri kanan Jadi empat empat piston Dua piston di kiri Dua piston di kanan nah, ini nanti masuknya agak-agak susah Takutnya tuh mentok di ini sih Tuh gak muat kan Bener kan, nah, kan Muat sih cuma Masuknya tuh rada di ini Paksa cakep kalau yang monoblock kayak gini kalau yang ini kayaknya bisa pakai bracket yang ini tinggal dilubangin aja sih monoblock gak masuk kayaknya nih. Lah. takut mentok di jari-jari aja sih kalau yang monoblock kayaknya cakep yang monoblock kayak gini ini kiri kalau yang tadi di sebelah di bengkel sana tuh kanan nggak ada yang kiri kalau ini kena berapa? perairah ini kalau yang KTC ini? oh radial ya? kena berapa yang? yang mana? barusan merah Oh ini kanan ya lupa. Hmm. Kalo yang ini kan berapa? Satu piston. Ini dua ya? Iya 2 piston. Buat belakang terlalu pakem kayaknya. Mit, ke oh, kanan. Tapi ini kiri juga bisa nih ya. Bisa sih. Ya. Itu kena berapa yang itu bukan ori ya? Bukan Mas kalau ori cuma ini 350. Ada yang ori tapi ini pasti stop pas kiri. Yang original ini. Ya? Jangan kasih yang original, dompetnya enggak kuat saya. <laughs> so. Nak sirang ini cuma kanan. Enggak bisa buat itu. Depan kalau ini yang satunya nih bisa kiri. kiri itu bisa coba lihat ini kiri bisa. itu kena berapa satu juta lebih lagi. satu juta berapa 1. 400. satu empat hmm. coba lihat biru cakep nih nyari warna biru setengah mati ya allah kenapa kalau nyari spare part yang warna biru tuh agak-agak susah gitu aduh ini cakep padahal ya allah cuma nggak ada warna biru ini kayaknya tanpa bracket juga bisa sih kayaknya eh jarak lubangnya sama nggak oh beda. oh beda lebih pendek lebih pendek ini sih Uh, cakep yang monoblock ini mah. Cuma warnanya abu-abu. Ini cuma abu-abu aja ya. Sama hitam itu. Oh, oh hitam. ini itu. Abu-abu. Abu-abu, sama, sama kuning. Gold masih. Tapi warnanya pro yaitu abu-abu ini Nah pengen ganti tuh pengen ganti yang warna biru biar masuk naksir yang monoblock itu cuma mentok nggak ya kan sayang udah beli mal-mal tahu taunya mentok gak bisa dipake blossom komputer dulu mas sebelum main motor bukan sebelum main motor maksudnya main motor tuh udah udah dari lama udah dari sampai kelas 3 cuma pas masuk kuliah berhenti main motor karena emang sibuk kuliah kan jadi enggak sempat oprek-oprek motor pas apa berhenti main motor itu waktu itu duit tuh habis ke alat-alat komputer semua cok pokoknya belanja alat-alat komputer ganti ganti VGA tuh sebulan sekali dua bulan sekali itu bisa ganti VGA aja. Pokoknya bosan pakai ini ganti, ganti yang di atasnya upgrade. Terus beli mouse-mouse gaming, beli keyboard gaming, beli headset gaming, pokoknya lari ke komputer semua lah. Tapi pas udah main motor lagi. Waduh, ngalangin jalan kayaknya ini. Tapi pas udah main motor lagi, akhirnya duitnya lari ke motor semua. Oke, jadi berdasarkan Keputusan yang diambil secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ukti-uktip pada pulang kuliah. Jadi keputusannya kita ngambil nyari di online aja lah daripada nggak dapet ya kan. Kalau emang nggak ada juga ya udah. Berarti kamu emang harus pakai kaliper standar ya. Gak usah pakai kaliper variasi. Ah, ini mau langsung balik pulang lagi ke rumah Oh udah jam berapa ini udah jam 2 kayaknya Atau jam tiga ya nggak tahu takut apa kemalaman pulangnya soalnya lewat cangar pulang aduh mencuci motor tadi lupa cuci motor lupa udah lah oke jadi sampai di sini aja video singkat hari ini cuma jalan termuter ngelihat kaliper dan gak dapet ah oke okay. nanti ditunggu next konten selanjutnya dan ditunggu nanti decal barunya si kayak biru kalau udah datang dekalnya kita pasang kita bikin video oke okay. see you next video